Dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.